Guys, sekarang kita akan, apa ya? Oh iya, akan mengerjakan tugas AKMI yang agak ngeslit. Kita langsung ke kita langsung ngerjain aja. Hmm. Nah, ini aku nggak bisa bisa tadi. <tuh> <tuh> ya ya, nah, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, parah banget nih kalau nggak bisa hmm. uh, aku lagi AKM malah nggak bisa ini ujian bener-bener loh guys coba lagi nah bisa nih pasti nih ini meselin nih meselin nih, nih. ah gak meselin nih tiga P nomor 7 oke okay. nomor 7 selanjutnya selanjutnya selanjutnya yeah. eh, gini nih, Yang waktunya tinggal dikit, tapi ah, itulah nasolin. nah gini nih, coba kita latih lagi saya membaca tabel lagi, Anak apa energi teknis kawat membuat kompor. Jenis kawat tembaga aluminium nikel. Anas peralatan nasa, cepat sedang lambat. Energi listrik. Hmm. Penggunaan energi listrik pada kompor lebih tinggi. Tinggi. besi, besi apa apa ya? ini untuk indonesian. ini kal, ada. ini metalik tinggi ya betul satu lagi nih guys kira-kira apa ah ya lah kita coba kembali lagi ya, menyerah percian datang khusus lagi gitu. uh coba lagi coba lagi coba lagi hai, hai, hai. Oh, terputus lagi oh, guys <tutuh>. coba coba lagi hei kamu lagi lagi, oh, guys, agak masalahnya gitu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.